Kita jalan sehat di Taman Dayu guys Matahari terik tapi cuacanya sejuk Ini finishnya di pegunungan paling atas Masih kurang 2,5 kilo lagi Kurang 3,7 kilo Napas mulai menggos-menggos. Napas sudah habis. Yang tinggal cuma gengsi ini. Rute terakhir guys. Tantangan terakhir. Di Taman Dayu. Aduh. Setelah ini kita sampai di pegunungan Cafe Ini kemiringan sekitar 45 derajat nih Sedikit lagi guys. Kita sampai di puncaknya. Mandayu. Setelah tikungan ini. Sampai kita di, di gunungan cafe nah, Sampai kita di Gunungan Cafe nah itu kita bisa lihat mobil yang parkir di Gunungan Cafe ini saya akan syuting dari atas seperti ini kemiringan kalau kita lihat dari atas oke kita lanjut ke mobil ya guys udara di sini sangat sejuk walaupun nafas ngos-ngos tapi udaranya sangat segar nah, sekarang kita sudah sampai di gunungan, cafe di atasnya Taman Dayu, oke sekian dulu hari ini.